Hai Salamualaikum, okay. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngamuk toyo rahayu sekunjung mati kalis berbeto di Sambikoro. Coba lagi dengan saya di channel Dsb TV. Channel pembahasan tentang ilmu spiritual dan budaya. Untuk kesempatan live kali ini eh, temanya bebas. Saling ngobrol aja, saling kenal, saling sapa. Untuk teman-teman lisas -teman dari Terutama spiritual kalam semesta bayi selamat eh yang tidak laki, laki harusan bayi eh, sedangkan atas kontrol sedikit jenengan jadi sekian parokah mongin apa ini, tentang, uh, tentang ilmu spiritual gaya khususnya tentang katurangga Katur dengan dalam video-video saya, saya saya selalu menjelaskan tentang bahasanya Katurangga itu adalah ilmu kita atau ilmu titian yang terfokus pada ciri-ciri khusus atau biasa disebut dengan ciri mati. Katuranggan bukan hanya dapat ditemukan di buru-buru uh, uh, petur. Katuranggan pun ada yang tidak dari wanita, kuda, terus keris. juga eh, apapun itu, namun dari cirik-cirik katuranggan itu terdapatlah tua. Tua itu adalah ketua ketua itu batin nasihat. Nama nasihat berarti selalu mengajak ke dalam hal Kebaikan di setiap nasihat pasti ada satu pesan sirah dalam mas selalu menggunakan bahasa sastra yang disebut dengan falsafah atau saya dengan filosofi. Namun tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan saya, Menyingkapi tentang dalam ilmu katurangan bahasanya katuranggan perkutut Khususnya memiliki khodgan Sedargan Dalam keyakinan saya Tuah itu bukanlah khodgan Yoni bukanlah khodgan Yoni adalah satu hal yang menyongkong Atau mendorong seseorang untuk berubah Jadi sesuatu yang memiliki tuah pasti akan beryoni Karena tuah itu nasihat dan nasihat itu akan beryoni untuk mendorong seseorang menjadi lebih baik Lebih berguna, lebih bermanfaat baik bagi dirinya, keluarganya, lingkungannya, untuk bangsa ini dan untuk alam semesta Jadi uh, leluhur Jawa khususnya para pejantung pejantung Jawa kuno dulu menggunakan suatu hal perumpamaan itu diambil dari lingkungan sekitar Dari sana itulah dibuat suatu gambaran, dibuatlah suatu patung atau bisa seperti primbon. Dari primbon itulah Di mana tersirat pesan yang adil Untuk uh, generasi muda selanjutnya Gimanapun orang tua pastilah memberi suatu wajan Atau nasihat untuk anak-anaknya Agar selalu menjadi manusia yang bermartabat dan baik Dalam dunia spiritual sendiri Sendiripun uh, Ada Apa ya Penyimpangan sebagai definisi Dalam prakteknya Spiritual Diidentikan dengan Hal-hal klinik Tapi kita mengkaji Lebih dalam spiritual bukanlah hal-hal komit. Spiritual adalah sesuatu yang ada namun tak ada. Bersifat gaib dan tak gaib. Spiritual adalah nilai-nilai keyakinan yang ada pada diri manusia itu sendiri. Dari nilai-nilai keyakinan itulah muncul suatu hal. Di mana manusia Membutuhkan suatu uh, Tindakan Atau melakukan Suatu peribadatan Melakukan suatu hal uh, kebudayaan Mengingat setiap manusia Mulai ini lebih-lebih berbeda Walaupun Dengan jubah yang sama sekali. Seyogianya kita Selalu Menghargai perbedaan itu Menghargai Keyakinan mereka Walaupun keyakinan mereka Bertentangan dengan Keyakinan kita sendiri Seseorang Akan menjadi Seorang penista tanpa sadar Apabila Orang tersebut memaksakan Keyakinannya ke orang lain Dan menganggap Bahwa apa yang diyakininya benar Dalam kutip Emang Keyakinan itu Selalu jaga benar Bagi yang meyakininya Namun tidak mungkin mereka yang berbeda Keyakinan dengan kita pun akan Menganggap hal yang sama Di perbedaan kita harus Saling memperlakukan Salah bentuk Kekerasan dalam e, Mengapresiasikan perbedaan Suatu keyakinan adalah Hal yang tidak pernah Dikenalkan Di dalam keadaan Jawa Ajaran Jawa Selalu mengutamakan Istilah musyawarah Diskusi Bukan berdebat Orang Jawa selalu menghindari Perdebatan Itulah yang dulu Orang-orang e, tua saya Yang memikirkan saya Karena Dalam masyarakat Yang dulu saya dapatkan Orang yang suka Mendebat atau bertepat atau istilah nengkel itu adalah orang yang berusaha menutup, menutupi kesalahannya dan kekurangannya dengan menjustifikasi orang lain dia yang salah. Akhir akhir ini sedikit uh, saya untuk berita tentang budaya. Kalau seni, seni itu eh, eh. saya pun seni. Seni adalah bagian dari kekayaan, kekayaan, kekayaan, selamat Bang, mau kembar, monggo sama saya. Bisa menjawab, saya akan jawab. Bagaimana kita menjaga kesenian sama kesenian tradisional Betul pandang saya Kalau kita menjaga suatu seni Janganlah kita hidup Dari kesenian Tapi kita yang menghidupkan kesenian itu Untuk menghidupkan Pastilah butuh suatu pengorbanan Baik secara fisik Mental, material Dan sebagainya Suatu contoh gini, kalau kita hobi main musik contoh lah, main gitar, otomatis kita selalu pasti akan berusaha mendapatkan gitar dengan cara beli atau gimana caranya. Lalu kita main gitar, belajar main gitar, terus bermain gitar, berarti kita melestarikan permainan gitar itu dan apabila mungkin ada suatu hasil atau karya itu bonus bukan suatu hal untuk menghidupi kita dengan terus eh uh, mau bertanya. hai Oke. Okay. Karena saya cuma live nanti cuma sekitar 20 menit. Sekarang 29, 15 menit ya. Karena nanti saya juga ada janji. Ini pertanyaan bang penghom kembar, saya mimpi burung kutu putih dalam sangkarnya cuma kakinya buntung satu setelah itu ada dua batu warna merah sama hijau terbang muncul dari wetan dan kulon berarti dari timur dan barat. Namun balik lagi terus saya hadang dengan tangan saya dan Pasti, jangan saya. Lalu, saya terbangun, pukul pagi ini, berarti menafsirkan mimpi. Kalau perkutut putihnya sendiri, mulai arti yang bagus, berarti suci, bersih, tapi buntung, takutnya yang satu, berarti adanya lagu. Yang masih salah dalam hidup jenengan Jadi perlu adanya koreksi diri pada diri jenengan sendiri Jika adanya dua batu merah hijau Merah adalah marah dan hijau adalah suatu hal kebaikan contohnya. Berarti di dalam jiwa jenengan masih ada gejolak batin masih ada kebimbangan batin ya salah satu cara ya harus lebih menggali potensi diri lebih mengoreksi diri atau mungkin mencari sosok pembimbing yang lebih memahami tentang laku jenengan Mungkin itu yang bisa saya sedikit jelaskan. Mau kembar. Pukul tiga pagi berarti waktunya ayam berkokok. Ya bisa jadi itu suatu pesan. Pesan yang lewat mimpi untuk jenis lebih koreksi nah, terus anda mungkin lebih paham mungkin ada contoh mungkin anda merasa sudah paling benar mungkin Ada sedikit waktu Mungkin ada yang lagi Perlu ditanyakan lagi Monggo Karena Habis ini Kita janji Di masjid sama teman-teman Rahayu sagung dumadi kan mau kembar salam untuk saudara-saudaraku yang beragama muslim saya ucapkan selamat meninaikan ibadah puasa di bulan Ramadan saya jenengan dengan mampu menjalankannya oke cukup sekian dari saya apabila saya apa sampaikan ada tiuran kesalahan itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Atau pengetahuan saya. Dan yang eh, saya sampaikan silahkan berikan koreksinya di kolom komentar. Dan apabila saya sampaikan bermanfaat bagi yang lainnya silahkan bagikan ke teman-teman media sosial. dengan ke saudara setelah monggo nah. Akhir kata saya ucapkan salam rahayu. Salam budaya Nusantara, rahayu Sakung mati, kalsing rebekjo, nerding sambi kolok.